Jadi anak saya yang kedua itu prematur. Prematu. Ini udah sampai Korea loh. Kecil tapi buat saya ini udah kayak mall. Dan brand yang ketiga adalah Kabana Kai. Eh sorry, kaos Batik Anak. Nah kaos Batik Anak ini sebenarnya saya waktu itu ditantang oleh womenpreneur Community Indonesia untuk membuat suatu produk anak yang masih ada unsur tradisionalnya itu menggunakan bahan batik tapi karena saya nggak pinter memilih batik, kemudian saya melihat daerah sekitar saya kalau pakai batik itu kemeja lah, dress kayak gitu tuh kayaknya ngebuat anak nggak nyaman. sehingga saya mengkombinasinya dengan kain kaos. contohnya adalah seperti ini, nih. nah ini kaos yang kita pakai adalah kaos organik. kemudian kita padu padankan dengan batik. jadi untuk anak-anak sangat nyaman dan aman, bisa buat lari-lari, menyerap keringatnya juga bagus gitu loh jadi bukan hanya sebagai ke meja aja tapi bisa dijadikan kaos. Nah, kayak gini-gini. Nah, waktu, dan kamu bisa ngadepetin dan kita bisa ini semua di Grand Indonesia. Kebetulan kita waktu di tahun 2019 kemarin, produk kayak NNB ini salah satu produk yang dipercaya oleh Grand Indonesia untuk ditaruh di tempatnya di alun-alun Indonesia. Nah, bisa deh kalau di Jakarta datang ke Grand Indonesia, alun-alun Indonesia, ada produk kita. Karena kita masuk nih minta tips, trik dan trik Nah, sekarang buat teman-teman, memang kan berbeda nih jajamannya sama yang dulu cuman kalau teman-teman yang baru mulai sekarang, atau lagi mau mengembangkan boleh ngasih dari seorang Mbak Devery nih? poin-poinnya apa aja sih yang mesti diperhatikan singkat-singkat aja kalau panjang-panjang soalnya dia sering kasih jadi pembicara juga nih, ntar bisa dua jam oh, iya juga, <laughs> Ia, ya kan? jadi kepanjangan singkat-singkat iya, nah, iya, iya, iya. aja oke, okay, uh, buat semua teman-teman yang mau atau sedang yang sekarang sedang beralih jadi entrepreneur sekarang kan banyak nih gara-gara hmm. pandemi ini jadinya mereka uh, mulai berada ke entrepreneur uh, yang pasti harus mau itu aja mau apa nih? mau, mau beneran mau menjadi entrepreneur karena untuk menjadi entrepreneur juga gak gampang ya hmm. bukan hanya sekedar jualan barang saya bikin baju dijual, enggak gitu aja. Memang dibutuhkan kreativitas yang cukup tinggi, makanya saya selalu bilang kreativitas itu harga mati buat saya. Karena kalau kita jadi entrepreneur, kita itu kan menciptakan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih atau yang tidak ada menjadi ada, kan okay. begitu kan kita harus menambahkan value-nya dari sebuah produk itu contohnya nih kan hmm. kita pakai face mask apa, face shield face semua shield, nih iya. nah yang di sini kan kelihatan <laughs> kan itu tidak ini ya tidak, tidak, tidak sama tidak ya dengan sama. yang dipakai Pak Donald iya, ya itu bener. juga contoh kreativitas ya iya, betul jadi kita bisa menambahkan value di sini hmm, dipakai di, apa sih itu? Pakain, ini dipakai oh, mutiara ini yang sempat viral katanya apa? aduh, kita oh. bilangnya ini facial sultan face sultan jadi okay. biar nggak biasa kayak pada ini kan biasa banget ya. Nah, buat cewek-cewek biar gak kelihatan biasa, saya tambahin memang dibubuhi dengan si mutiara mutiara. Ini contoh kreativitas itu ini ya. Ini contoh. Nah, Oke. Okay. Ya, yang kayak gini-gini itu mungkin terlihatnya pas sudah dipakai oh, gitu. Tapi hmm. ketika mau mem memulainya itu kan butuh ide kreativitas. Nah, itulah buat saya orang uh, anak muda zaman sekarang ini yang memang pengen menjadi seorang entrepreneur, hmm. satu yang pasti harus kreatif. Hmm, Oke okay. itu harus tahan banting juga dengan keadaan apapun yang lagi terjadi karena buat saya nggak boleh menyalahkan pandemi bukan pandemi yang salah tapi balikin lagi kepada diri kita hmm. jangan bilang UKM terpuruk kenyataannya sebenarnya tidak UKM itu mm. nggak boleh terpuruk UKM lo hari ini jualan makanan, besok bisa jualan masker ya kan? Nah, iya kan? coba kalau perusahaan besar beloknya berusaha nah, ya iya, mm. makanya jangan pernah mengatakan bahwa UKM itu terpuruk, tidak mm. kalau UKM terpuruk itu bukan UKMnya, tapi dirinya nah itu juga yang harus di introspeksi juga gitu karena kalau mau kita step forward kalau kita pengen berpikir bahwa saya mau bisnis saya menjadi lebih besar ya langkah kamu juga harus besar hmm. usaha kamu harus besar cita-citanya harus besar capainya juga pasti akan lebih daripada orang yang hmm. hanya sekedar aja coba-coba ya, gitu. jual iseng-iseng iya -iseng. gitu nah langkah-langkah konkretnya boleh nggak sih mbak Devi satu apa dua apa tiga langkah konkret yang benar-benar mau mulai hmm. atau mau mengembangkan Pertama kan tadi udah nih ya, kreativitas. Nah yeah. kedua, apa yang harus dipikirin? Belajar. Belajar, apa nih di dipelajarin? Apapun, apapun mm -hmm. belajar. Karena justru kita belajar itu dari lingkungan sekitar. Mm -hmm. Kayak orang kalau putus cinta. Ketika mm -hmm. kita seputus cinta, kan kita nggak bisa cuma diam-diam di rumah udah gitu ntar jodoh datang. Itu nggak mm -hmm. bisa. Okay. Kita harus keluar, keluar untuk mencari yang baru. nah itu sama sebenarnya dengan bisnis. Ketika kita bisnisnya lagi terpuruk, contohnya misalnya kemarin kita jualan makanan gitu ya uh. makanan gorengan deh misalnya gorengan. Nah, lagi lagi susah nih terpuruk. Bukan kita malah diam, bukan kita berdiam diri di rumah. Ikan itu nggak akan ada datang. Tapi justru kita keluar melihat sekitar mencari peluang nah itu udah paling penting banget dan mau belajar, belajar itu gak ada sampai selesai karena buat saya sampai detik ini ya saya masih belajar baru mau. lulus apa kemarin kalau masalah kemarin saya? kebetulan alhamdulillah kita dapat uh, apa dapat sponsorship dari UI fakultas ekonomi UI untuk kayak kejuruan uh, entrepreneurship gitu sih 3 bulan alhamdulillah banget kita terima dan kita baru lulus kemarin. Jadi kalau ada yang bilang ya mungkin Mbak Devri gampang waktunya banyak kesempatan, <tuh> saya bisa pastikan itu enggak, bisa karena kan? anaknya dua, iya anaknya dua, ada suami mesti Atau? ngurus rumah, Atau? belum lagi ngurus anak karena anaknya juga aktif. Aktif banget. Aktif banget. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Jadi memang kalau saya bilang time manajemennya juga luar biasa sih bagaimana dengan waktu yang semua orang punya 24 jam yeah. ya, tapi gimana mbak Devri bisa me memainkan nih? <tuh> Time ini. Belajar, belajar dulu Ambali juga belajar. saya nggak nggak segininya itu hmm. juga berantakan banget. Tapi ya, yang tadi saya di awal bilang kalau kamu mempunyai cita-cita besar, langkah kamu juga pasti besar. effortnya hmm. juga pasti besar. Capeknya hmm. ya luar biasa, yes. gitulah. Hmm. Itu udah pasti. Jadi belajar tuh nggak pernah enggak. Saya setiap hari kalau ada seminar ada apa saya pasti ikut. Even hmm. kadang-kadang di seminar itu ya saya sudah tahu ini gitu ya. Oh, iya, Tapi iya. Paling tidak, kita jadinya punya kenalan baru lagi, kenal sama si A, si B yang tadinya kita nggak kenal, jadi ada transpirasi. Iya, bagus juga kalau kita sinergi dengan ini, ya. Gitu, nah, yang kayak gitu-gitu, jadi pokoknya buat saya jangan pernah berhenti belajar. Kemudian, terakhir nih, ya. Kemarin kita baru aja launching juga ini, Kids Planner. Nah ini kreativitas yang dari hati saya, saya membuatnya. Kenapa? Karena saya dari dulu suka banget menulis. Saya suka bikin planner dari zaman saya SMP. Saya suka bikin planner sendiri, jadi nggak beli buku terus saya tulis. Nggak, tapi saya memang senang meng planner seperti ini. Nah, saya kepikiran anak-anak itu sekarang itu udah mulai lupa dengan motorik sensorik dengan menulis. Karena kebanyakan ngetik, ya kan? Karena kan online sekolahnya. Nah. Saya juga ngelihat bahwa kadang-kadang orang tua itu nggak tahu dia punya PR apa anak-anak itu karena sudah ada orang tuanya di rumah jadi merasa nggak bertanggung jawab akhirnya nggak disiplin juga. Nah di sini saya memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk -anak melatih kedisiplinannya juga dan mengingat kapan harus kumpulin tugas, kapan harus ada ujian. Nah kayak gini nih. Di sini ada mata pelajarannya, learning at school schedule. Nah ini adalah weekly, uh, monthly plan. Jadi kita nulis, misalnya di bulan Desember, tanggalnya tanggal berapa, kita uh, anak itu ada PR apa biar anaknya yang menulis? Nah, seperti ini, ini ada weekly plan-nya. Kemudian juga, yang paling seru, kita ada kegiatan aktivitinya dan semuanya kita cetak full color. Nah, ini membuat anak-anak biar nggak boring aja sih, ada fun activity ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak juga di rumah, bersama adiknya atau dengan ibu bapaknya. Kids planner. Your, for your kids' activity, jadi tadi, kalau saya boleh simpulkan, ya, pertama berarti yang harus ada kemauannya yeah. dan benar maunya, maunya. bulat, gitu ya. Terus tadi kedua tetap belajar dan ketiga apa tadi bangun network ya keluar harus keluar dan mencari nggak bisa buka terus nunggu duduk dulu nggak akan datang kalau nanya mau belajar ini jadi UKM oh boleh langsung ke Instagram Devri A oh Devri Devri Devri Kirana nanti saya taro nanti saya juga taro bisnisnya ada apa aja kalau saya ini ada empat brand kalau salah N Baby terus ada haluan, maha, mm -mm, kabana, kabana, rumah imajinasi rumah imajinasi. oke, terima kasih dan harapan saya maha, juga maha. bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, teman semua ayo semangat kita, entrepreneurship itu bukan masalah Wah, size bisnis betul entrepreneurship bukan masalah keren-kerenan, tapi entrepreneurship adalah melakukan sesuatu apa yang kita suka dan bisa mendatangkan nilai rupiah, betul. karena produknya disukai oleh banyak orang Tuh banget iya oke Nanti ketemu lagi di Cip. Kepo Bisnis Donald Mano berikutnya. Oh yeah. ya, boleh dong kasih jem jempol ke atas kalau suka kontennya. Harus subscribe juga. Harus subscribe juga dan di sharing di WhatsApp grup keluarga, WhatsApp grup teman-teman, di Twitter, di Facebook dan lain-lain biar semakin banyak Bidara, yang bisa nonton. Udara, laut semuanya harus. Harus ya. gitu ya. Biar bisa melihat ibu yang energik ini, <laughs> Mbak Devri. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you ya, Mbak Devri. Sama-sama, yep. Donald. Thank you semuanya, guys. See you, bye. bye.